Selamat pagi pecinta kereta api Kali ini saya akan lanjutkan kembali penelusuran bekas jalur ganda menuju stasiun Tari. Sebelumnya bekas jalur tetap di sebelah selatan jalur aktif. Di sini tidak ditemukan bekas jembatan Kemungkinan jalur dua stasiun ke dinding dulunya merupakan jalur lurus. Bergeser menuju barat, terdapat jembatan konstruksi beton yang menurut saya cukup panjang. lokasi ini tidak ada bangunan jembatan Namun di sisi selatannya ada bekas seperti jembatan Bergeser lagi Jalur melewati sungai lagi Dan menggunakan konstruksi beton yang cukup panjang Kas pondasi ini tampaknya juga untuk menopang konstruksi beton. Betonnya tidak ada, namun nomornya masih ada. jembatan masih ada nomornya yang satu ini nomornya sudah hilang Sejarah lagi, terdapat dua jembatan lagi. dua nomor bangunan tampak rusak di lengkung ini posisi jalur tetap berada di sebelah selatan jalur aktif Tampak dua buah bekas jembatan Mungkin salah satunya adalah jalur belok Masih ada nomornya Tetapi tidak dibuat timbul yang satu ini juga sama dengan ini penelusuran bekas jalur ganda sudah selesai terima kasih Sampai jumpa